Olai keluar angkasa nih Dengan roketnya Olai pergi menjelajah keluar angkasa Roket Olai melesat menembus awan dan tiba di ruang hampa udara Ajaib Semua benda di luar angkasa melayang-layang Olai melihat banyak bintang dan planet bertebaran Wuss Ada benda berekor mengelilingi matahari Apakah itu komet? Menjadi astronot ternyata seru Yah Kita bisa menjelajah luar angkasa yang luas dan penuh misteri Salah satu misteri yang ingin dipecahkan adalah bisakah manusia hidup di luar planet bumi. Demi menguat misteri ini, beberapa negara pun mengirim antariksawan terbaik mereka. Yuri Gagarin adalah kosmonaut antariksawan dari Uni Soviet, dan manusia pertama yang berhasil terbang selama 108 menit keluar angkasa dengan pesawat roket Vostok-nya. Dari Amerika Serikat, ada Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins. Ketiga astronot ini terkenal karena berhasil mendarat di bulan. Bas Aldrin bahkan meninggalkan jejak kakinya di bulan. Dan konon, jejak kaki tersebut akan bertahan hingga 100 juta tahun. Keren? Yah, dan menurut informasi terbaru dari NASA, 20 ekor tikus telah dikirim ke luar angkasa pada tanggal 29 Juni tahun 2018 lalu. Selama tiga bulan di luar angkasa, Peneliti akan mengamati siklus hidup ke 20 tikus tersebut. Apa? Si tujuannya mengirim 20 tikus ke luar angkasa. Tujuannya tidak lain untuk mencari petunjuk bisa tidaknya manusia bertahan hidup di luar angkasa dalam jangka waktu lama. Selama berkelana di luar angkasa, para antariksawan tersebut menemukan banyak sekali fakta menarik. Mulai dari benda-benda langit sampai fenomena-fenomena yang hanya terjadi di luar angkasa. Nah, berikut ini, fakta-fakta menarik di luar angkasa Buzz Lightyear, salah satu tokoh dari Toy Story, benar-benar pernah ikut bertualang di luar angkasa Buzz menghabiskan 15 bulan di Stasiun Luar Angkasa Internasional sebelum akhirnya kembali ke bumi pada tanggal 11 September tahun 2009 Banyak orang berpikir planet terpanas adalah Merkurius karena letaknya paling dekat dengan matahari. Tapi itu salah, planet terpanas di tata surya kita adalah Venus. Ia menjadi planet terpanas karena memiliki banyak gas di lapisan atmosfernya yang bisa menyebabkan greenhouse effect. Merkurius dan Venus adalah dua planet di tata surya kita yang tidak memiliki bulan. Di lain pihak, Uranus memiliki 27 bulan. Hal inilah yang menyebabkan satu malam di Uranus setara dengan 21 tahun di Bumi. Jupiter dikenal sebagai planet pembuangan dalam tata surya kita karena sebagian besar asteroid ditarik oleh gravitasinya. Karena gravitasi yang lebih rendah, seseorang yang memiliki berat 100 kg di Bumi hanya akan memiliki berat 38 kg di permukaan Mars. Perbedaan gravitasi yang ada juga menyebabkan seseorang menjadi lebih tinggi 5 cm di luar angkasa. Suara teriakanmu tidak akan terdengar di luar angkasa, karena tidak adanya udara yang bisa mengantarkan gelombang suara. Ketiadaan udara juga yang menyebabkan jejak kaki di permukaan bulan tidak akan menghilang. Jika mengemudi dengan kecepatan 121 km per jam, kamu akan memerlukan 258 hari untuk mengelilingi salah satu cincin Saturnus matahari berukuran 300.000 kali lebih besar dari bumi Bahkan ada yang memperkirakan dibutuhkan satu juta bumi digabungkan jadi satu untuk bisa menyamai ukuran matahari Apakah kamu berani untuk menginjakan kaki di matahari Saran saya jangan ya karena matahari terlalu panas tentunya berkebalikan dengan matahari, Pluto menjadi planet terkecil di tata surya kita. Pluto berukuran lebih kecil dari bulan milik bumi. Bahkan, diameter Pluto lebih kecil daripada diameter negara Amerika Serikat. Wah kecil sekali ya planet satu ini. Nah, itu dia beberapa fakta tentang luar angkasa. Masih penasaran dengan segala hal tentang luar angkasa? Jangan lupa dukung terus Bang oleh channel dengan cara like, komen, Bagikan dan subscribe agar kamu selalu mendapatkan wawasan dan pengetahuan seputar fakta-fakta menarik dan unik di seluruh dunia dan luar angkasa. Terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa lagi di video berikutnya.